Oke Sampai Hei, Pak kok Iki jere pak minggu jam rene Kan saman kok. Oke iki eh, keke, eh nandut. oke, Nyokok deh, Nyokok mana sayur-sayuran? Karena buah-buahan oh ya, ya, sejuk. Oi, sakit gue pak Priy, uh, Rene ini yakin. Ayo ayo Oke, iguanage besok tuh kan di kuning kunengkui, jenisnya ah? albino, albino, hmm. albino kita kira putih, terus singgah, kayaknya singgah kemana yeah. kayak blue, blue, hmm. asal kang? ke Indonesia blue. putu, iguanage asal Amerika Latin, Kolombia, el Salvador oh, hmm. Kuala Kuala you. Oh, Kolombia, kolombia, <laughs> oh, oh, kolombia? oh, oh, oh, oh, oh, sayur, terutama caisin, kangkung, tauke wortel pepaya, aku makanan-makanan favorit kan enggak oh, tapi, Mak, ngingung aku ini disangani polisi, kura belakang yang enaknya beri mau sih, ini lah kak, ilegal kura nah, iguana jenis iki ora ilegal Oh. Nah, jadi, bebas untuk diternakan, dipelihara ngerti oh. oh. oh. makane? ya, ada no, iguana yang bersertifikat jenis ini, iguana no. no. beda Aku duwe sertifikat tanah iki. eh. Eh,